Al-Imam Al-Butub al, al, al Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Hadji yang mudah-mudahan kegiatan kita sore ini bujur-bujur membawa kebaikan dan keberkahan Mewakili sahibul majlis kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tamu mulia yang terkenal habib yang masyhur di Youtube Bahkan mungkin satu-satunya habib Di kasel ini yang terkenal satu habib yang Satu-satunya habib yang ketika ceramah pernah menamisahkan kakak kadang Satu-satunya habaib yang ketika melelang wadai-wadainya dikaca Satu-satunya habaib yang luar biasa habaib <tuh> <tuh> supaya kenal berita yang ketika ceramah dimati orang lampu nah. tadi yaitu guru ya. kita al mukarram wal muhtaram ada Ad ilallah al habib Mustafa bin Saleh al Hadrar mudah mudahan panjang umur Amin. sehat wal ahyat dipermudah segala urusan Siddin Amin Amin ya Amin Jangan lupa yang kita hormati dua saudara Siddin Al-Habib Abdul Qadir bin Saleh al Haddad dan tamu kita Al-Habib Abdullah Bahasyid Habib Bahasyik, Abdul Hussein Ba'bud dan Habib Safi bin Abdul Rahman Ba'bud dan para Haba'id lainnya dan para Asa'id yang mudah-mudahan perkumpulan kita sore ini membawa kebaikan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Ada usaha yang lemah.